Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya, Rizky, di channel Rizky Anadi Putra. Oke, teman-teman, jadi ceritanya baru pulang kerja nih. Ya? Waduh, pusing ketika kerja. Ada lagi harus ikut webinar, tapi ya, apa apalah di bawah enjoy lah ya. Mesti mana lagi kewajiban loh. <laughs> Dan selain dari webinar kantor, ada lagi webinar lain memang saya mau bahas saat ini adalah terkait COVID-19. Alhamdulillah ya untuk di tempat saya tinggal saat ini di Sintang, Kalimantan Barat pernah dengar teman-teman eh, Sintang itu di mana? Ayo, Sintang itu di daerah Kalimantan Barat ya. Itu untuk penyebaran pandeminya memang gak terlalu parah sih dari awal, cuma kita tetap mengikuti anjuran dari pemerintah pusat terkait permasalahan Covid-19 ini ada memang beberapa yang terkena ya di sini pun ada cuma memang penyebarannya terlalu parah tapi mungkin untuk di luar daerah sini ya sama-sama teman-teman ketahui cukup menjadi suatu masalah tuh Covid-19 ini ya jadi gini saya mau bahas terkait Covid-19 ini lebih spesifiknya ke tim Satgas dalam penanganan covid ini dan kebetulan saya termasuk salah satu Satgas COVID-19 untuk wilayah Satgas IPK ya lebih Satgas Ikatan Psikolog Klinis untuk wilayah Kalimantan Barat jadi eh, sebagai psikolog saya terpanggil, wah oh, gaya banget lo terpanggil Kayak juga sih memang ya memang kayaknya memang dibutuhkan aja jadi ya kata gitu kan eh, ikut ya melakukan, nggak melakukan sih apa ya bahasanya yang enak ya menjalani pelatihan-pelatihan khususnya dalam penanganan COVID-19 ini kenapa? karena COVID-19 ini semuanya benar-benar baru saya pun mendapat pengalaman yang benar-benar luar biasa setelah menjadi Satgas, salah satu dari Satgas IPK COVID-19 ini kenapa luar biasa? ya seperti tadi saya bilang semuanya serba baru alat tes baru kuesioner baru, metode baru pendekatan baru, teknik catatan baru protokol yang harus dijalankan segala macam. Jadi saya mau share nih ke teman-teman. Sebenarnya yang saya share itu sifatnya agak rahasia ya. Bukan agak rahasia memang rahasia. Hanya untuk kalangan terbatas tapi kalau dikasih lihat depan-depannya aja nggak masalah lah ya. Yuk kita cek aja dulu yuk. Oke. Apa saja yang dibutuhkan untuk jadi Tim Satgas Covid-19. Saya hanya di bidang psikologinya aja ya mungkin nggak terlalu seberapa kalau dibandingkan petahat ataupun dokter. Kita cek yuk. Nih tadi baru banget ada webinar serentam satuan. Pertama-tama yang teman-teman butuhkan adalah apa coba kemampuan. Karena tanpa kemampuan apa yang mau kalian berikan ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi teman-teman semua harus memiliki kemampuan untuk menolong sesama baik kemampuan secara spesifik dan kebetulan saya yang mampirnya di bidang psikologi. Jadi saya berusaha membantu teman-teman yang membutuhkan. Setelah kemampuan, apalagi coba yang teman-teman butuhkan? Ya, teman-teman butuhkan adalah pengakuan. Kenapa? Karena tanpa adanya pengakuan bisa jadi malpraktek. <laughs> jadi kemampuan tersebut bukan teman-teman sendiri yang mengakui, tapi orang lain. Kenapa bidang ini kerja tim enggak cuma satu dua orang? Jadi kemampuan teman-teman semua harus diakui. Oke, teman-teman. Setelah Kemampuan, apalagi yang teman-teman butuhkan untuk tergabung dalam satgas penanganan COVID-19, itu adalah kemauan. Kenapa saya bilang kemauan? Percuma teman-teman memiliki kemampuan, teman-teman memiliki pengakuan, tapi nggak punya kemauan. Buat apa gitu loh? Kenapa saya bilang harus memiliki kemauan? Teman-teman lihat sendiri ya. Kita buka nih. kenapa harus memiliki kemampuan yuk kita cek tadi saya habis ikut webinar ini webinar yang udah sekarang udah masih normal ya enggak seheboh yang dulu inilah yang harus dipelajari jadi teman-teman akan banyak pelajari hal baru kalau tergabung dalam satgas COVID-19 dan saya ingatkan ini hanya satgas IPK ikatan psikolog klinis Indonesia jadi lebih memberi bantuan ke bidang psikologi makanya saya sangat sedih melihat berita-berita apa ya itu di TV oh kejam banget ya tenaga medis di dibilang apalah inilah itulah yuk kita cek aja yuk kayak apa sih sebenarnya apa saja yang harus dipelajari pertama ini enggak urus ya teman-teman harus me mempelajari terkait Kuesioner, kuesioner ini, ini ini ini tanggalnya sendiri bisa dilihat April ya, Maret April sudah ada revisinya juga. Jadi ini untuk mengecek eh, kondisi klien ya kalau si kalau menyebutnya ya. Tapi disebut pasien pun nggak masalah. Jadi ada checklist kondisi gawat daruratan, ada kondisi sikis COVID-19, seperti itu. Saya nggak boleh buka nih karena sifat rahasia. Saya hanya share sedikit aja ya. Selain itu, apalagi coba yang dipelajari, itu ada materi Materinya bukan uang ya Tapi materi-materi terkait COVID-19 ini Kembali lagi saya beritahu, karena ini hal baru Jadi benar-benar harus dipelajari semua Coba bayangin lumayan juga loh mempelajari materi segini banyak Uh, Kemarin sih pusing, sekarang sudah enggak karena kondisinya sudah lebih enak ya baca nih ya materi PFA dalam konteks ebola jadi diadaptasi dari konteks penanganan ebola kenapa begitu karena penyebarannya kurang lebih sama cuma dampak aja yang di dampaknya aja yang berbeda gitu loh lebih mematikan mana sih ebola atau covid-19 kalau pendapat pribadi saya sih ebola ya cuma saya nggak tahu deh selanjutnya pendampingan tenaga kesehatan. Jadi untuk metode pendampingannya ada khusus untuk COVID-19 berbeda dengan metode pendampingan pendampingan yang lain. Di sini ya nggak boleh saya bocorkan sih. Pokoknya intinya pendampingannya itu berbeda. Jadi ada protokol-protokol tertentu yang harus dijalankan. Kalau ini yang baru ini 8 Juli yang tadi modifikasi perilaku praktek psikologi klinis di masa new normal baru ini paling baru ya, yang tadi ya tadi siang lalu ini ada alat screening alat screeningnya pun berbeda pas pertama kali mempelajari alat screening ini sebelumnya saya nggak terlalu sering menggunakan nggak hampir tidak pernah sih bahkan menggunakan alat screening ini makanya kemarin sempat diberi pelatihan ulang ya nah? untuk menguasai alat screening yang digunakan ada dua lalu ada tuh peran psikolog pasca tanggap darurat covid dan ini bagaimana terkait satgas covid-19 IPK ya segala macam nih baik dari etika pertama atau, atau segala macam dijelaskan di sini harus seperti apakah profile seorang satgas covid-19 dari Ikatan psikolog klinis nah ini ada sudah saya pelajari juga strategi layanan isolasi, jadi untuk pasien-pasien yang oh positif isolasi, waduh ini ada uh, strategi khusus yang digunakan jadi kalau saya digambarkan seperti apa ya, semacam hal-hal uh, yang dilakukan ketika masa isolasi kegiatan apa saja dan bagaimana cara fokusnya, sebenarnya inti fokusnya itu lebih ke meningkatkan imunitas tubuh dan ini adalah materi psychological first aid. Mungkin ini umumnya ada, pasti umumnya tadi kan. Kalau yang paling atas ini tuh lebih spesifik kayak bola. Ini kayak first aid, jadi seperti semacam pertolongan pertama, tapi dari konteks psikologi, jadi ada pertolongan pertamanya juga, gitu loh. sudah, materi sudah. Ini pedoman dan panduan Panduan layanan psikologi klinis Dalam rangka penanggulangan Pandemi COVID-19 Panjang namanya banyak, -banyak sih sebenarnya Tapi ya gimana ya Mempelajari sesuatu yang baru Jadi benar-benar harus dipelajari Dan karena kondisinya genting sebenarnya saat itu Dan ada juga pedoman Pencegahan pengendalian covid Jadi benar-benar semuanya itu sudah diatur Jadi kita tinggal menjalankan Ya kalau memang ada improvisasi nggak boleh jauh-jauh melenceng dari yang sudah ditetapkan Ada juga alat ukur, alat ukur enggak saya buka Karena ini sangat rahasia sekali Jadi ada alat ukur khusus yang digunakan selama masa pandemi ini Alat ukur psikologi lah ya Mungkin lebih familiar kalau dibilang psikotest gitu. Dan juga rekaman webinar binted ini saya buang apa-apa banyak tuh kan bisa teman-teman lihat sendiri ada modifikasi perilaku ini yang tadi yang baru bukan alat screening alat screening yang tadi saya bilang jadi kita di pengarahan juga bimbingan dan pelatihan terkait alat ukur ini alat ukur yang terus digunakan untuk covid-19 ini sendiri yang tadi juga sudah saya bahas pendampingan nakes peran pasca tanggap darurat ada semua jadi sebenarnya ini semua satu materi Tiap kita ikut webinar, sah. Tiap kita ikut webinar, dapat materi ini. Tuh, strategi lain, oh isolasi. Jadi, benar-benar harus mempelajari, paham, terapkan seperti itu. Jadi, gak asal-asalan, sembarangan nah, ada aja itu orang bilang, tenaga medis ini, itu, ini, itu, waduh, belum pernah aja dia berhadapan dengan hal, -hal kayak gini. Dan ini format borang sop, itu lebih kayak pencatatannya. Jadi teman-teman bisa lihat ya cukup banyak yang kita pelajari Ini aja baru dari sudut pandang dari sudut pandang psikologi ya sebagai psikolog Bagaimana coba teman-teman bayangkan dari perawat dan lain-lain Itu aduh pusing kali ya <guluh> Di masa waktu yang sedikit teman-teman harus dikondisikan dalam kondisi belajar yang banyak dan kita harus cepat dan harus benar kenapa salah sedikit nah, gitu. oke teman-teman gitu aja jadi kalau ada yang ngomong segala macam sekarang sih alhamdulillah udah gak ada ya karena kondisi juga sudah membaik khususnya di tempat saya tinggal tapi kalau di luar daerah Sintang ini saya kurang begitu memahami karena kita gak keluar-keluar sih. sih ya gimana? masih normal Oke kalau gitu teman-teman terima kasih dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe dan juga bunyikan tombol lonceng. Terima kasih banyak. warahmatullahi wabarakatuh.